Jika seorang suami udah gembira saat dilihat seorang istrinya Istrinya tuh dipandang oleh suami Punya kegembiraan Ya Allah, tujuh pintu surga dibuka buat istri tersebut Lu jangan amin doang, besok kerjain Paham ya? Tugasnya seorang imam di dalam rumah tangga. Pundaknya ini berharga untuk istri pak. Faham pak. Istri itu kalau lagi dalam keadaan mens. Bapak jangan tinggal. Jangan ditinggal. Dampingin. Deketin. Kenapa? Sensitifnya lagi tinggi pak. Emosinya luar biasa. Kita salah dikit panjang berantemnya. Betul. Kebayang gak pak? Begitulah keistimewaan seorang perempuan. Saat dalam keadaan hate Emosinya labil Dia butuh siapa? Suaminya Deketin Sayangin Kalau bisa bapak mau nongkrong jangan jadi nongkrong Jangan temenin Kenapa? sensitifnya tinggi Itu bisa jadi emosionalnya tinggi juga Dan apa yang dijalankan Semua bisa jadi masalah di dalam kehidupan Yang kedua nih pak Yang kedua Tadi saya bilang satu kosong Yang kedua So, setiap negara pasti punya ibu ibu kota Perempuan ini bisa ngikutin suami Tapi suami gak bisa ikutin perempuan Istri gak bisa Contoh Yang jadi bupati istrinya Ibu bupati Suaminya dipanggil siapa? Pak bupati. Panggil bapak bupati gak bisa Kenapa? Gak bakal mungkin ada ibu bupati, ada bapak bupati, nggak mungkin Panggilannya siapa? Pak Haji ini, itu panggilannya Tapi kalau seorang suami jadi bupati Istrinya dipanggil siapa? Ibu bupati Tuh lihat Seorang presiden, kepala negara Punya istri, jadi Ibu, ibu negara Seorang perempuan Jadi presiden Bapaknya dikata apa? Suaminya dikata apa? Nggak ada sebutan nama, enggak bakal nempel, Pak. Inilah kehebatan seorang perempuan: tidak bisa diikuti dengan cara apapun oleh laki-laki. Makanya, kalau ada laki-laki ngikutin perempuan, pasti dia tulang lunak. Tulangnya habis di presto, laki-laki gemulai. Tuh, hati-hati ya, hati-hati. Ini hati-hati jaga anak-anak kita. Insya Allah, dua kita kalah, Pak. Yang ketiga. Perempuan ini, perempuan ini, perasaannya tuh ibaratnya cermin, Pak. Tahu cermin? Tahu cermin? Pernah ngaca. Beb, kenapa sih perempuan kok perempuan ini hatinya, perasaannya diibaratin kayak cermin? Cermin, kalau nggak ada cacat, indah. Dilihat diri kita itu pas. Mau ngisir. Kelihatan lah semuanya kelihatan. Bapak punya cermin Bapak ambil batu Bapak lempar itu cermin hancur nggak hancur nggak bisa nggak jadi sempurna lagi bisa bisa kita susun nih rata rapi tapi tetap nggak bakal sempurna Kenapa itulah perasaan perempuan Pak kalau kita sudah nyakitin hati perempuan perempuan paling mudah untuk memaafkan tapi nggak mudah untuk melupakan betul nggak Bu Tuh gue belain lagi tuh, tiga kosong kita kalah pak. Tapi ingatlah ibu perempuan, ingat nih, surga itu ada di bawah telapak kaki siapa? Surga di bawah telapak kaki, ibu, ibu, ibu itu perempuan apa laki? Perempuan. Kenapa Allah berikan satu keistimewaan seorang perempuan? mat ini jadi ya Allah kalau boleh dibilang ini kaki kan tempatnya kotor, sering banget nginjekinnya nggak bener. tapi kok surga diletakkan di bawah telapak kaki seorang ibu? begitulah cara Allah memuliakan seorang perempuan sampai surga pun ada di bawah telapak kaki seorang perempuan yang dinamai ibu. berapa kosong kita kalah. ada surga di bawah telapak kaki bapak? nggak bakal ada. tapi ingat Seorang istri, seorang perempuan Sebelum dia menikah rido-nya Allah ada sama siapa? Orang tua. Saat seorang laki-laki mengatakan Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut Dibayar tunai Maka keridoan Allah yang tadinya ada sama orang tua Pindah kepada sua Surganya seorang istri ada sama sua 84 kita menang pak Emang begitu, Ibu. Mau masuk sorga, enggak mau masuk sorga, enggak ikut apa yang dikatakan suami. Selama itu baik di dalam syariat, jalankan. Kalau dia sudah mengajarkan kita jauh dari syariat, tinggalin. Jangan didengar, bukan berarti saya suruh ninggalin. Cerai, jangan, nih, Pak. Kita nih, kalau dengar Ibu datang, ustadzah, ustadzah, kalau diajak, nih, ustadah. Ini ada satu ustadah, lah nih, ya, ini, ya Allah, luar biasa dah. Kalau lagi ada cerita aja, suami jelek mulu. Jelek mulu pak Ini pengajian ibu-ibu nih oh, per laki laki gak ada bener-benernya udah Hati-hati kalau udah ngeliat laki Dandan, rapi, wangi Keluar dari rumah Tuh patut dicurigain Lah istri disuruh suldan Pak Laki-laki masa pubernya ada berapa pak? Berapa kali? Tiga Laki-laki itu masa pubernya tiga kali Yang pertama umur 20 puluh yang, ke, yang kedua 35 yang ketiga lima Lihat laki-laki umur lima puluh empat lima, dan Daniel luar biasa. Dandan -dan mulu. Perempuan kalau udah ngelihat suami dandan umur segitu, ah mulai curiga tuh. Ayo ayo mau mana mau mana mau mana. Pasti begitu. Kenapa masa puber laki-laki itu ada tiga tiga tahapan. Yang namanya perempuan ikut apa kata suami sorga jaminannya. Yang terakhir yang keempat, yang keempat ini yang dikatakan di dalam satu riwayat ini kalam salafun salihun dan ini rujukannya kepada Nabi Muhammad saw. Yang keempat bawa istri dan suami bersama ibadah kepada Allah. Teriak dikit, hmm, bapak, ibu mana ibu, bu, ibunya yang mana, ini Ibu <laughs> pasti digedor pintu lu. <laughs> anak gue lwapain, ibu ngedidik neng Uki sampai gini hari sampai diserahin ke, AA. Wallahi dididik di dalam nilai agama di hadapan Allah, ibadahnya, ngajinya, baca Qurannya itu dididik dari orang tuanya, ingat ya A, sampai sebesar ini rido orang tuanya diberikan ke, AA, tanpa harus nafkahin sampai gini hari, kan mulai hari ini Neng Uki adalah kewajiban AA. Dinafkahin, cari rezeki yang halal. Ya? Orang tua Neng Uki tidak akan luntut apapun, kecuali bawa Neng Uki ke dalam syurga Nya Allah. Amin, Amin. Ya Rabbal. Tapi ingat, kalau Neng Uki sampai masuk ke dalam neraka, AA pasti akan dicari sama orang tuanya untuk dituntut diumil kiamat di hadapan Allah. Naudzubillahimin. Makanya Pak, Bapak enak ibadah, istri jauh dari Allah, hati-hati. Pak, Pak, istri sering pengajian kagak? Sering. Pulang, bawa apaan? Bawa ilmu, apa bawa tagihan? Hah? Ah, ini gamis kurang 20 ribu lah lagi. Ah. Benar nggak? Tuh. Memang-emang sih pak, seorang istri itu tugasnya buat ngabisin duit suami. Bu, pertahanin ya. Kalau bisa agak gedean lagi abisinnya. Kenapa memang so haknya seorang suami memberikan kesenangan kepada is, tapi istri juga tahu diri dong. Lu jangan apa-apa, minta-minta, tapi nggak pernah ngasih buat suami. Minimal dandan kek. Pernah nggak dandan? Woi saya nggak tanya ibu udah, saya tanya bapak aja deh pak bapak tahu nggak terakhir dandan ibu kapan <laughs> kapan terakhir dandan kondangan tadi siang ini malam udah disapu mukanya lempar pakai tepung pak bu dandan dong ya yeah. neng dandan buat siapa, buat suami, ya, yang wangi, yang bersih, ya, aa, kerja di mana, di Jakarta, Neng juga ikut ke Jakarta berarti, ntar Neng ikut ke Jakarta, aa kerja, Neng kerja juga, kerja juga, mudah-mudahan rezekinya Allah berkahin ya, insya, kalau Neng kerja, pulang usahain duluan daripada suami usahain pulang lebih dulu daripada jangan nunggu A, jemput, jangan pulang duluan tuh, pulang duluan sampai di rumah Neng mandi rapi, air udah dimasak, A -a, pulang buka pintu Neng udah rapi, udah cakep, udah dandan, kibas rambut, assalamualaikum, ya kan? Lu kedenger ceritanya aja senang, betul nggak pak? pernah ibu begitu? Bu, ibu, nih, saya mau ngomong, saya mau ngomongin banyak nih. Sebenarnya, saya mau abis nih, mau kematian. Lu urusan kawin aja, gak selesai-selesai ini. Selesai bu, capeknya suami itu, Bu, ya Allah, bisa hilang kalau ibunya dandan, cantik, wangi, rapi. Lu dari pagi sampai malam begitu aja udah model mukanya, muka, berminyak, bisa goreng tempe. Endus dikit, balsam semalam. Duh kan baunya udah kagak enak-enaknya itu. Pak, ngomong. Yang, aku enek. Bu, suami lelah ngeliat ibu cantik tuh lelahnya ditaruh di depan pagar. Gak diajak masuk, kenapa? Senang, gembira. Jika seorang suami udah gembira saat dilihat seorang istrinya, Istrinya itu dipandang oleh suami Punya kegembiraan Ya Allah, tujuh pintu surga dibuka buat istri tersebut Lu jangan amin doang, besok kerjain Paham ya? Kerja Kerjain Ntar malam dandan nih <laughs> Lah kan katanya Nabi apa, wahai para istri jadilah kalian pelacur suami Kalian jadi pelacur Bukan berarti saya suruh dandan terus ibu mangkal, bukan lu salah persepsi aja lu. Bukan begitu. Dandan. -dan. Saking apa? Saking na... Nih nih nih. Ini diparakan saya udah pernah nanya apa belum nih. Mudah-mudahan sih belum ya. Bu. Kalau gue tanya bapak takut ketahuan Saya nanyanya ke ibu aja. Bu. Pelacur itu banyaknya laki apa perempuan? Apa? Tapi walaupun sekarang banyak laki-laki yang jadi pelacur. Ada kan? Tapi mudah-mudahan kita semua digolongin jadi suami yang saleh, laki-laki yang saleh, istri yang saleh. Amin ya rabba. Bu, tahu nggak yang dijual pelacur apa? Ayo jawab. Kalau saya nanya bapak, bapak udah paham. Jawabannya saya udah tahu juga. Bu, apa yang dijual pelacur? Apem. Stres, ibu, saya nanya, yang dijual pelacur apaan? Sorabi, sorabi. Pelacur itu ngejualnya perhatian, bu, lu parah lu ya. Yang dijual pelacur itu perhatian. Kalau laki-laki lewat tempat pelacuran ada pelacurnya itu pakaiannya tali satu betul nggak? Lu kok tahu betul? <laughs> pakai tali satu, pakai rok mini, manggilnya apa? Yang sini dipegang tangannya. Yang mau duduk di mana? Mau di sofa, mau di sini atau mau di pangku? Duduk di sofa aja mau minum apa yang mau minum panas apa mau dingin apa mau dipanas dinginin yang ditanya tuh satu pertanyaan bentuk perhatian kerja di mana yang capek nggak sambil dipijitin panggil waiters sediain yang dingin dingin keluar yang dingin tuh nisi pelacur glendotan rangkul nanya pijitin aja di dalam hatinya gue tahu nih Habib gue tahu banget Katanya Sudon aja lu Yang dijual apa? Apem lagi gue tabok lu Yang dijual apa? Perhati Perhatian Urusan apam serapi bonus Paham gak? Paham gak? berarti seorang suami itu cuman yang dibutuhkan adalah perhati, paham betul gitu keinginan suami. Bib, saya punya anak tiga, tetap jaga keharmonisan rumah tangga, jaga, jangan cuman di hari doang ya, neng, jangan cuman di hari terus sampai Yom kiamat minta sama Allah, Allah selamatin rumah tangga kita. Ya, bukan berarti di rumah tangga kita ini sepi gitu, enggak. Terus apa? Kalau dibilang ada masalah, pasti ada. Kerikil rumah tangga, ada. Itu namanya bumbu-bumbu rumah tang, Bukan ketumbar, jahe, bukan. Masalah itu adalah kedewasaan. Caranya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, ya begitu. Deketin diri kita kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Kalau satu, ini sudah terjadi, insya Allah. Iman ini adalah kegunaan untuk di dalam rumah tangga. Laki nggak gampang main tangan sama perempuan. Yang perempuan jaga lisan buat seorang suami. Jaga, jangan lumen caci maki aja seorang suami. Apalagi sampai ngungkit-ngungkit, nih lihat usaha kamu bisa lancar begini. Itu gara-gara saya yang modalin dosa besar. Dan apa yang telah diberikan kepada suami, Allah berikan nol. Tidak terhitung nilai ibadahnya di hadapan Allah, pahalanya nol. Kasih ikhlas.